Guys, hari ini gua akan mencoba main slot gacor Mahjong Wais 2, menggunakan modal 100 ribu. Mari kita tonton bersama, jangan lupa like share dan juga subscribe pasukan rungkat cuy. Yeah.